serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini gak bisa move on dengan cidukan Bunda Lesti Kejora di Mekah persahabat yang lagi makan di sebuah restoran bersama keluarga masya Allah. Banyak orang-orang yang bertemu dengan Bunda Lesti di sana Pasti bahagia banget ya yang sudah bertemu dengan keluarga Lesti Apalagi dengan Abang El Masya Allah pastinya happy dan sangat bahagia Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu diberikan kesehatan amin Dan intinya kita mendoakan yang terbaik Selanjutnya juga bersahabat ya cidukan vitamin pun kita dapatkan Perhatikan ya Bunda Lesti memakai masker hitam lagi menggendong abang L membuat kita terharu banget ya melihat momen ini mudah-mudahan idola kesengan kita menemukan jalan keluar yang terbaik dan tentunya kita selalu menunggu kabar yang langsung diutarakan oleh Bunda Les di Gejora. berikutnya beras labah disimak juga ada kalimat atau kata-kata bijak dari Elfat 21 perhatikan dan disimak baik-baik Terlihat bodoh, saat membela orang yang sama sekali tidak kita kenal dan tidak mengenal kita terlalu ikut campur urusan rumah tangga orang kesannya saya kadang juga berpikir kenapa saya harus masuk ke lingkaran ini apakah baik untuk hidup saya pribadi ataukah memang ada manfaat yang bisa didapat oleh orang lain setelah berusaha menelaah tidak sedikit orang yang mengalami hal serupa. Dan saya pikir tidak ada salahnya jika berbagi dari apa yang saya pikirkan. Mungkin juga akan ada yang kontra dengan pemikiran saya. Tapi beginilah hidup, tidak selamanya kita disukai dan diterima. Perhatikan juga kalimat caption yang dituliskan. Namun bagaimanapun jangan sampai mencaci dan memaki. Tidak seharusnya kata kasar dan hinaan terlontar dari tulisan dan ucapan biarkan semua perbedaan ini ada dan tunggu saja bagaimana skenario Tuhan bekerja semua akan ada hikmah dalam kehidupan nyata kita dan bagi teman-teman yang masih terganggu dengan semua ini boleh peduli namun jangan sampai membiarkan diri terjebak dalam masalah yang bukan ranah kita memikirkan terlalu dalam dengan sehingga penyakit badan kambuh hingga setiap pekerjaan berantakan stay waras untuk kita Stay normal dalam kehidupan kita Yang jualan harus tetap jualan Yang mengajar harus terus mengajar Yang berkarya harus terus berkarya Dan pekerjaan lainnya harus terus dilakukan Jangan sampai terbengkalai Waktunya makan harus makan harus sehat Jika ingin menyelamatkan orang Kita sendiri harus selamat Salam cinta untuk kita semuanya Masya Allah Luar biasa Mudah-mudahan, persahabatnya, kita tentunya berada di jalan yang benar. Ingat, pesan penting banget ya. Jangan sampai mencaci, jangan sampai menghina. Kita harus tetap optimis, terus menjadi fans yang baik. Berikutnya kita simak juga, persahabat, ya ada tentunya podcast dari Kuyakuya, persahabatnya, bersama Kak Melani ini penting juga persahabat ya poin yang dapat kita ambil dalam permasalahan KDRT Melani menyampaikan Lesti the real influencer itu poin penting banget Masya Allah Bunda Lesti the real influencer luar biasa pasti kalian sudah menyaksikan vlog Uyakuya pasti kalian paham pasti kalian sudah mengerti mudah-mudahan ya semakin banyak support dukungan yang diberikan untuk Bunda Lesti Kejora selanjutnya kita simak juga ini info penting juga untuk warga Konoha saat Om Izzhar diwawancara mengenai masalah rumah tangga Lesti Rizky Bila kita tetap persahabatnya menunggu keputusan yang akan tentunya diputuskan oleh Bapak Polisi dan kita lihat juga persahabatnya diwawancara ini Om Izar menyampaikan Insya Allah Rizky Bilar akan menghadiri pemeriksaan yang akan tentunya diperiksa hari Kamis nanti bersahabat ya. Jadi jangan sampai lupa untuk semuanya menyaksikan Rizky Bilar akan tentunya mengeluarkan pernyataannya. Akan memberikan kesaksian bersahabat ya, dalam permasalahan ini. Kita doakan semoga ada jalan keluar yang terbaik untuk mereka. Berikutnya juga persahabatan di GS-nya Mas Fati Leslar. Perhatikan ya, video reach-nya Bunda Lesti Kejora yang nonton rame banget sampai 3 juta viewers. Wow, luar biasa. Ini di akun fanbase persahabat ya, Masya Allah. Membuktikan bahwa Lesti Kejora memang benar-benar banyak yang suka. Banyak yang mendukung dan mendoakan, Masya Allah. Selanjutnya juga persahabat ya, perhatikan ada tentunya... Artikel dari Detik Hot ini mengenai Bunda Lesti Kejora yang berpamitan lewat WhatsApp ya. Perhatikan. Di tengah sorotan mengenai kasusnya, Lesti Kejora memilih untuk menenangkan diri. Ia tidak banyak bicara dan memutuskan pergi ke Tanah Suci. Lesti Kejora berangkat umroh pada 8 Oktober 2022. Sebelum itu sebagai seorang istri ia berpamitan ke Rizky Billar sebagai suaminya Namun ia tidak bertemu secara langsung ya Dengan pria yang dilaporkannya ke polisi tersebut Pedanglut berhijab itu memilih untuk berpamitan lewat chat Whatsapp Hal tersebut dibenarkan oleh kuasa hukumnya Rizky Bilar Dia berpamitan lewat WA kasih tahunya Kata adek Ariel Manurung ditemui di kawasan Jatinegara Jakarta Timur Ini lagi tentunya bersahabat ya menjadi sorotan oleh si Kejora berpamitan tidak menemui secara langsung tetapi lewat via WhatsApp namun di posting ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan ya dari beberapa netizen kita lihat salah satunya dari akun izma serikandi mengatakan pamit lewat WA dibilang gak ada etika padahal segitu udah pamit masih mending woi mau pamit Dipikir, diselingkuhin terus di KDRT sesimpel itu Sekarang anak lu yang rasain baru tau rasa lu Wow, ini geram banget ya fans Kepada kuasa hukum Rizky Billar Yang tentunya menyampaikan bahwa Lesi Kejora itu enggak ada etika Tidak berpamitan ke Rizky Billar secara langsung Karena Rizky Billar masih suami sahnya Tentunya kita selalu mendoakan yang terbaik Mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik juga kita masih menunggu kejutan hingga kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik dari Lesti tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.